halo guys assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya vnsk official oke guys jadi di video kali ini seperti biasa ya saya akan membagikan preset alif Motion lagi guys nah jadi di sini itu presetnya yang full beat yang serem-serem gitu guys jadi saya lama nggak upload yang preset kayak gitu guys oke jadi sebelum lanjut juga kalian bisa follow dulu ya akun tiktok pembuat presetnya guys agar kalian juga menghargai pembuat presetnya guys oke mungkin tanpa berlama-lama ya kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya Oke okay, langsung lanjut ke preset yang kedua guys oke okay, langsung lanjut lagi ke preset yang ketiga ya Oke, okay guys, langsung lanjut lagi ke preset yang keempat. <SILENCIO> Oke okay guys, langsung lanjut lagi ke preset yang kelima. Oke okay guys, langsung lanjut lagi ke preset yang keenam. Oke, okay, langsung lanjut lagi ke preset yang ke ya. Oke, okay, langsung lanjut lagi ke preset yang ke-8, guys. Get up, get up, get up, get up. langsung lanjut lagi ke preset yang ke-9. Oke, langsung lanjut lagi ke preset yang ke-10. Oke, okay, langsung lanjut lagi ke preset yang ke-11, ya. Oke, okay, langsung lanjut lagi ke preset yang ke-12, guys. langsung lanjut lagi ke preset yang ke-13. Oke, lanjut ke preset yang ke-14. Oke, lanjut ke preset yang ke-15. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-16. kontennya kontenin ini dulu, kawan. <laughs> Oke lanjut ke preset yang ke-17 <Suluh> Oke lanjut ke preset yang ke-18 jadi jahat harus serba bisa. Jadi jahat bisa. Jadi baik bisa. Jadi cewek kamu juga bisa. Yuk. Yeah. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-19. Novanki Rimex. Oke, okay, lanjut ke presiden terakhir ke-20 ya. Oke mungkin segitu aja presetnya guys ya Seperti biasa untuk link-link presetnya saya sudah sediakan di deskripsi Kalian bisa langsung lihat aja Oke mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye